serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru Terupdate dan terhangat seputar Leslaw. tentunya Baiklah persahabat Leslor Dimanapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru di sore hari ini Ada sebuah unggah spesial dari petinggi langit musik Persahabat ya Bapak Didi Suherman Diagonis sedaga pribadi miliknya, dua jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan momen ketika Lesti Kejora ini mendapatkan piala penghargaan dalam kategori sosial media Artist of the Year. Ada ucapan selamat dari Bapak Deddy Herman mengucapkan sebuah kalimat ucapan Selamat untuk Lesti menjadi yang terfavorit di Indonesian Music World 2021 by Langit Musik Dalam kategori social media artist of the year Wow langsung petinggi Langit Musik yang mengucapkan selamat untuk Lesti Kejuara Alhamdulillah Mudah-mudahan selalu berkarya dan selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua banyak tanggapan, banyak komentar yang diberikan dari akun Vinavir Diantic New mengatakan Masya Allah, tak Allah anak hebat dengan segudang prestasi tapi tetap humble. Dan ada juga komentar lain diberikan dari akun Rase477 Kita dari fans dari Malaysia berbangga dengan kejayaan muda Tahniah buat Indonesia yang mempunyai penyanyi yang berbakat besar tetap ia bersinar bintang Kejora Semoga berkah hasil usahamu Salam dari Malaysia Kuala Lumpur Wow fans dari Malaysia aja Ikut berbahagia dan ikut bangga ketika Lesti Kejora mendapatkan Piala Penghargaan di Ajang IMA 2021 Emang luar biasa the best persahabat ya Dukungan semakin banyak semakin Kompak juga dari fans sejati untuk selalu mensupport karya-karya terbaik idola kita. Ke kabar berikutnya, ada sebuah ungan spesial juga bersahabat yang info penting jangan sampai lupa untuk mendukung idola kita di ajang HIP Award 2021. Karena Lesti dan Rizky Bilar ini masuk nominasi pasangan paling nge-HIP. Di acara World 2021 Jangan sampai lupa untuk mendukung Dengan cara memvoting Like dan komentar persahabat ya, Di postingan akun Instagram HIP500 Yang ada foto Leslie dan Bilarnya Dan ke kabar berikutnya Persahabat ada kabar terbaru dari Dola kesayangan kita Sore hari ini tentunya kakak Bilar Di lokasi syuting Lanjut syuting JWB2 dengan teman-teman akrab yakni ada Adi Sky dan Haris Priza masya Allah, akhirnya mereka berkumpul kembali, mudah-mudahan. Diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesehatan untuk kakak Rizky Bilar postingan ini diunggah kembali oleh akun Feng 23 Ada kalimat caption yang dituliskan Semangat kakak Bilar syutingnya ya Masalah banget dukungan selalu banyak dari orang-orang baik Hingga banyak komentar, banyak respon yang sangat luar biasa diberikan dari fans sejati dari akun Uji Setiawati1977 semangat syuting kakak dan mudah-mudahan Tidak mudah terpengaruh ke hal-hal negatif Tetap sayang istri dan keluarga Amin Masya Allah banget ya Dan selanjutnya masih di akun Instagram yang sama Ini ada momen spesial Kebersamaan Leslar dan Bunda Inul semalam Di Ajang IMA 2021 Wah bahagia banget ya saat melihat postingan ini Berasa banget bahwa Leslar banyak yang sayang dan banyak yang mensupport salah satunya Bunda Inul Yang selalu saja mendukung hubungan Lesti dan Rizky Bilar Alhamdulillah mudah-mudahan dedek dan kakak Bilar rumah tangganya diberikan kebahagiaan Dan tentu untuk dedek Lesti juga diberikan ketabahan, kesabaran, kesehatan Hingga persoalinannya nanti diberikan kelancaran Amin Ya Rabbal Alamin untuk kabar berikutnya ada sebuah unggahan spesial juga Ini ada komentar terbaru dari Lesti Kejora di postingan Rizky Bilar Persahabat yang perhatikan yang diunggah oleh akun Sendal Putih dan Bilar Dede Lesti berkomentar di postingan kakak Bilar mengatakan Masya Allah tetap selalu rendah hati dan jadi orang baik terus kak Insya Allah selalu dalam lindungan Allah Yang sebentar lagi aku menjadi orang tua di mana tanggung jawab kakak semakin berat Bismillah semakin lebih baik ke depan Jadi pemimpin yang baik, bijaksana, soleh Jangan lihat kiri kanan yang buruk tetap lurus ke depan Kejar semua mimpi yang belum tercapai dunia maupun akhirat Ini pembelaan yang sangat luar biasa Dari seorang istri tercinta untuk suaminya Mudah-mudahan dua anak baik ini diberikan perlindungan Dari orang-orang yang tidak baik ada sebuah kalimat kesan juga yang dituliskan di postingan tersebut, Masya Allah ya, kalian anak-anak baik. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan, kelancaran rezeki, keselamatan, dan perlindungan serta dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat dan Toxic Tuh persahabat ya, support yang terbaik, dukung, doakan untuk idola kesayangan kita Lesti dan kakak Rizki Bilar.